Halo Sobat Trader Indonesia dimanapun Anda berada Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat, padat, dan jelas tentang pengenalan robot trading falas atau forex menggunakan platform MT4 maupun platform MT5 dari produk MetaQuotes Ada banyak platform trading yang digunakan untuk menciptakan robot trading, salah satunya adalah platform MT4 Apa itu MT4? Yaitu singkatan dari MetaTrader 4 merupakan platform trading online paling populer di dunia untuk memperdagangkan forex atau valas, CFD, komoditas, dan indeks. Kenapa MT4? Karena mayoritas trader masih banyak menggunakan platform trading online ini, dan yang terbaru sebagian menggunakan MT5. Lalu, apa itu robot trading? Robot trading di platform MT4 dan MT5 sering disebut juga Expert advisor bila dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penasehat ahli, yaitu merupakan program komputer yang menganalisis pasar melalui berbagai algoritma yang terhubung dengan platform perdagangan dan dapat membuka, mengelola, dan menutup perdagangan di pasar keuangan secara otomatis. Bagaimana cara kerja robot trading MT4 dan MT5 ini? Expert Advisor atau penasihat ahli ini hanya bekerja di platform MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 khusus Windows. Karena robot trading ini membutuhkan online setiap saat untuk menganalisis seminggu dalam 5 hari non-stop, jadi perlu dibutuhkan VPS Windows. Apa itu VPS Windows? VPS singkatan dari Virtual Private Server adalah layanan server yang sudah dibalut dengan teknologi virtualisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dan dapat berarti sebuah komputer server dengan OS Windows yang selalu aktif selama 24 jam non -stop. Lebih mudahnya bisa dikatakan kita mempunyai PC desktop yang selalu aktif. Bagaimana cara mendapatkan VPS Windows? Banyak penyedia di lokal Indonesia maupun luar yang menyediakan layanan VPS Windows, kita bisa menyewa per bulan atau per tahun dengan harga yang bervariasi. Apa saja kegunaan robot trading? Pada umumnya, robot trading hanya melaksanakan tugas sesuai dengan program di dalamnya, yaitu melakukan perdagangan, membuka, dan menutup pesanan secara otomatis tanpa ikut campur trading manual. Banyak para trader manual terkendala pada psikologis dan manajemen perdagangan. Robot ini dirancang untuk menghilangkan elemen psikologis perdagangan yang dapat merugikan trader dan membantu pengelolaan uang yang tepat. Perlu diingat, Robot trading hanyalah sebuah alat atau asisten dalam trading. Keputusan yang tepat, tetap pada diri kita sendiri. Dan alat ini tergantung cara penggunaannya juga harus tepat dan detail. Karena perdagangan di falas atau forex membutuhkan uang nyata, jadi Anda harus tetap hati-hati dalam memilih robot trading. Dan biasanya robot trading yang dapat bertahan lama dan konsisten adalah dengan keuntungan yang wajar. Semua tergantung pada market yang dinamis dan konfigurasi pada robot trading itu sendiri. Di tahap selanjutnya kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan robot trading Hotea, jadi cukup sekian Sobat Trader, sampai jumpa kembali.